Bandung, 7 Desember 2022. Pagi yang tenang, seketika menjadi suram. Postrek Astana Anyar 02 Ayanu dibom ko teroris. Ini bukan bom pertama yang meneror ibu kota Jawa Barat tersebut. Kembali ke 2017, sekitar 2,4 km dari Polsek Astana Anyar, sebuah bom meledak di Taman Pandawa. Agus Sujatno, pelaku pengeboman Polsek Astana Anyar jadi satu benang merah yang bisa jadi petunjuk bahwa satu teror terhubung dengan teror lainnya. Agus Sujatno, merupakan anggota jaringan Jamaah Ansarul Daulah atau JAD, salah satu faksi terbesar pendukung ISIS di Indonesia. Dipimpin Aman Abdurrahman, JAD memiliki struktur di provinsi yang disebutnya wilayah, lalu Mundiriah setingkat kabupaten dan Korea setingkat kecamatan. Dalam laporan yang disusun Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPAC pada 2018, Agus Ujatno tercatat sebagai tim militer JAD Mundiriah Bandung. Agus diminta Yayat Cahdiat, pemimpin JAD Korea Bandung Selatan, untuk mempelajari cara membuat bom dari channel telegram baru Naim, pemimpin ISIS asal Indonesia. Salah satu tujuan JAD pada akhir 2014, memang mengirim para anggotanya ke Suriah. Namun, pada Mei 2016, muncul instruksi dari ISIS untuk berperang di negara masing-masing. Siap mengikuti perintah tersebut, Deden, Rizal, Rido Budi, dan Ivan Rahmat merencanakan aksi menyerang polisi di Jakarta. Tapi, empat anggota JAD Bandung ini gagal. Sekembalinya ke markas mereka di Jatiluhur Purwakarta, Densus 88 menangkap Rizal dan Ivan, sedangkan Budi dan Deden tewas ditembak membalas dendam kematian Budi dan Deden inilah yang memicu Yayat mengajak Agus membuat bom dan Soleh Abdurrahman untuk mendanainya. Meski demikian, dendam belum terbalas. Yayat tewas. 27 Februari 2017, bom yang dibawa Yayat meledak di Taman Pandawa, Kelurahan Arjuna, Cicendo, Bandung. Yayat yang berbekal pisau di tangan dikejar amuk massa, lalu masuk ke kantor Kelurahan Arjuna. Tapi kemudian ditembak polisi di tempat. Pertengahan Maret 2017, Soleh dan Agus ditangkap Densus 88. Peristiwa ini mengguncang JAD. Kematian Yayat dalam analisis Sidney Jones semakin meyakinkan anggota JAD bahwa polisi adalah penindas dan Makassar menjadi target serangan. Ini terlihat dari perubahan konten pengajian Kiki, pemimpin pengajian JAD, yang setelah kematian Yayat terus menerus bercerita tentang mulianya bom bunuh diri. Di antara anggota JAD yang mendengarkan seruan itu, Ikhwan Nursalam dan Ahmad Sukri tergerak untuk menjadi martir. Terjadilah bom kampung Melayu. Mei 2017. Ihwan dan Sukri meledakkan diri dengan bom panci dekat sejumlah polisi yang tengah menjaga pawai menyambut bulan puasa. Keduanya, plus tiga polisi tewas. Memang, banyak anggota JAD ditangkapi setelah peristiwa Kampung Melayu Namun, di satu sisi, itu tidak menghentikan sejumlah anggota mereka bersembunyi dan membentuk sel kecil Seperti Agus Wiguna, Hanif Fadillah, dan Ramlan Suryadi Dua kali, Agus mencoba menjadi martir bom panci Tapi bomnya gagal meledak Pertama, di Cafe Bali, Braga Kota Bandung Kedua, di Rumah Makan Celengan Astana Anyar Bom itu malah meledak di kontrakan Agus, daerah Buah Batu, Bandung. Agus akhirnya ditangkap polisi. Di sisi lain, setelah keluar penjara, memang ada yang berhenti melakukan aksi teror. Tapi, ada juga yang melanjutkannya. Seperti ayat Cahdiat, pelaku bom Cicendo, baru saja keluar penjara pada 2014. Dia ditangkap pada 2012 karena mengikuti pelatihan militer di Aceh pada 2010. Kemudian, Agus Ujatno yang ditangkap pada 2017 karena membantu merakit bomnya Yayat, bebas penjara pada 2021. Setahun kemudian, Agus mengebom bunuh diri Polsek Astana Anyar.